Hai Assalamualaikum bertemu kembali tutorial bersama Abil Roy uh, Hari ini Abil Roy nak ajar ataupun nak kongsi dengan anda semua uh, Bagaimana berbuat proses um, audio untuk animasi Woyoh uh, sama dan Syed Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana, jom ok, sebelum kita teruskan tutorial macam mana nak nak buat audio rakaman buat yang sama-sama tu abril nak um, kongsi sikit uh, equipment yang abril pakai um, untuk rakaman tu uh, jadi abril tak pakai uh, yang studio punya equipment lah uh, sebab buat sama-sama ni kita nak cepat jadi abril hanya pakai mic HyperX sahaja, ha, mic yang mana anda tengok di depan berwarna ni Ok, dia memadai lah untuk kita buat uh, audio animasi tu Seperti yang anda dengar Baca lah saya sepatut dua katamu untuk kenal tak mau tu Baca lah ya. Aku tak boleh nak baca Apa pula Aku tak bawa sepak Aku tu semua Sudah kejauh lah. Sudah kejauh lah Dan aku tu Atu bosah So um, Software yang berpakai Untuk buat uh, Pemotongan Ataupun pemilihan uh, Berpakai Soundforce uh, Soundforce Bagi uh, bagai soundforce tu uh, Simple uh, Dan uh, Mudah Uh, untuk kita buat potong-potong tu uh, Kita nak ambil yang perlu, yang tak perlu uh, Okey, di depan nombor ini adalah uh, Aplikasi Soundforce uh, Dan kalau kita tengok ada gelombang ni Adalah um, uh, Audio Audio yang telah kita buat rakaman Dan yang telah beruai uh, Mix uh, Supaya mengikut storyboard Yang telah berbuat lah So, kita dengar dulu Padu, saya. Siapa apa tu 3 hari tak mati. Aku tidur satu ya keluar orang semua. Tokat-tokat eh. Okey. Um, untuk kita cut audio ni dan kita masukkan kepada flash, abroshkan kita drag ataupun kita ambil kurang daripada 50 second. Ya. Yeah? Uh, pilih kurang daripada 50 second. Kenapa? 50 second bila kita import dalam flash uh, bila kita buat animasi dia tidak terlalu panjang dan dia tidak akan jadi berat lah uh, jadi abah pilih 50 second kita pilih uh, yang mana tidak ada dia berhenti ya uh, dialog dia tu dia berhenti kita ambil uh, tempat di mana dia berhenti dialog tu jangan jangan jangan direct pada gelombang yang kita nampak di sini kan. Ohlah okay. pada New jangan jangan usik yang audio yang sedang sedang berjan apa sedang di uh, yang dia bercakap tu. So kita ambil yang dia oh, nyake diam di tengah-tengah ni. Okey. Maknanya 35. Okey dah. Memadail. 30 ataupun 35 tu memadailah. Ah. Okey, so kita drag audio dia kita ambil situ ok pastikan betul-betul dekat dia apa uh, dia di tengah-tengah audio tempat dia berhenti tu ok ok guna keadaan yang Abang telah ajar dulu ctrl C copy lah ctrl C ni copy kemudian uh, pergi kepada file kita new Ah ni uh, sample rate dia 44100 uh, 16 bit to stereo. Okey. Okey bila kita okey dia akan keluar file baru. So di sini kita control V, control V. Ah. So dia akan ambil yang telah kita select yang 36 second ah uh, second tadi. Lepas okay. tu So ini adalah uh, audio pertama untuk sketsa yang kita buat Okey. kemudian kita save file ni Okey. save as ok flash uh, abarai biasa guna mp3 audio untuk animasi supaya dia lebih ringan kita bukan nak ambil audio yang ni sebenarnya kita nak audio yang master yang tu yang telah berajar yang Uh, minggu lalu uh, menggunakan uh, Adobe Premiere tu, uh, kita guna yang original sound WAV file. So yang ni abang menggunakan aplikasi MP3. Okay, okay kita type uh, katalah satu, ataupun kita type uh, audio satu lah. Okay, audio satu. Ha, audio satu ni adalah um, sketsa pertama yang kita cut untuk masukkan dalam flash. Okey, so kita save. Ha, dia akan masuk dalam folder lah. Okey, siap satu. Kemudian kita nak sama balik yang tadi. Yang ni kena hati-hati. Ha, kena hati-hati. Uh, bila siap yang ni kita kena tutup balik. Tutup balik. Tak payah sih apa kita no. Okey. So yang masih tinggal tadi yang ni, jangan usik mana-mana. Jangan jangan klik apa-mana-mana lagi. So kita delete saja. Delete saja dan dia akan terus ke next audio. Ah. Boleh? So kita drag lagi sampai berapa second. So yang ni Uh, audio kita ni sampai sini sahaja habislah maknanya 20 second Ah uh, bolehlah ambil uh, jangan lebih 50 ataupun 40 uh, macam itulah ok so kita uh, save ataupun kita control C buka file baru okay, buka file baru paste control V uh, dan kita save balik uh, order ni audio Baiklah audio 2. Sambungan yang tadi, audio 2. Ha. Keyboard okay, DC dia akan masuk. Ha. macam dalam folder ni Abro dah buat ni. Ah 1 2 3 4 5. Maknanya uh, dalam satu sketsa tu ada 5. Abro kat kat kat tu menjadi 5. jadi dalam flash nanti kita akan import satu-satulah. Uh, kalau kita import semua semua audio dia panjang tu dia akan jadi masalah sikit ha, dia akan berat kita punya uh, apa animasi yang kita buat tu nanti ok ok kemudian uh, apa, bila kita selesai cut um, audio-audio yang kita pilih untuk dijadikan salah, uh, apa potongan-potongan dia tu uh, dia akan keluar macam ni lah dalam folder ni baru berbuat ada S1, S2, S3 yang kita potong pendek-pendek Okey, audio ni kita akan import kepada uh, flash pertama aku akan uh, masukkan dalam flash melalui uh, untuk proses uh, lip sync ataupun pergerakan mulut uh, jadi Uh, proses lip sync tu, abah dah bagi tahu yang uh, tutorial yang bulan lepas kalau tak silap uh, macam tu lah kita import audio tadi masuk ke lip sync. Okay, macam mana? Okay, ini adalah karakter uh, yang ada dalam sketsa yang baru nak buat. So kita tengok uh, audio yang kita import tadi. Okay. Macam biasa, yang telah ajar yang bulan lepas, tak silap untuk uh, buat lip scene ni pergi kepada file kita import to library, so bila kita import dia akan uh, keluar lah folder untuk uh, audio tadi kita cari audio yang kita buat kat kat kat tadi, dalam folder tu so kita import, dia akan masuk, dia akan keluar macam ni, ok kalau kita tengok di sini, so kita play jadi penyakit negar tak boleh nak reyak penyakit korona wearuh negar ok um, bila kita play kita akan dengar suara uh, pot abu ok, pot abu so, kita klik pada klik uh, pot abu so kita import audio tadi masuk di bawah lipsync ataupun pergerakan mulut Pak Abu. Ni penyakit dengar tak nak royak penyakit corona ah, ni adalah proses lipsync lah. Tepikan audio tadi. Okay. Okay, bila dia masuk dalam uh, proses lipsync ni so kita kena habiskanlah a uh, uh, sinilah kalau dalam animasi uh, masa mengambil masa sedikit, uh, kita kena buat pergerakan mulut, ikut audio yang kita import, yang kita kad-kad tadi, kita dah siap uh, kita tengok kalau kita dengar audio tadi, ada suara saik, so klik pada saik import audio yang pertama tadi masuk dalam saik uh, tunggu gelombang saik di mana dia dia uh, bercakap dialog dia tu uh, so. <Sess> ha so kita ikut audio di mana dengar suara Said di situlah Said akan bercakap nah <Sess> <Ha. Sess> ah begitulah seterusnya import satu-satulah kemudian bila kita siap uh, kita save file kita tu lah so bila kita save file kita tu dia akan keluar uh, macam tadi lah broil tunjuk tu folder-folder semua sekali tu uh. ok setakat itu saja untuk hari ini uh, tutorial bersama broil macam mana kita nak buat proses audio untuk animasi kita so jumpa lagi di next tutorial